Untuk semuanya yang ya MS Glow, ajakin umroh dengan pembelian paket wajah dan serum MS Glow. Kita simak di kalimat Kensen info yang dituliskan oleh Bunda Lesti. Hi Beauties, MS Glow Beauty lagi ngadain giveaway untuk aja 5 orang beruntung pergi umroh loh, hanya dengan pembelian paket wajah dan serum apa saja di seller resmi MS Glow. Bisa berkesempatan pergi umroh Untuk persyaratannya bisa cek slide kedua postingan ini ya Tunggu apa lagi? Beli paketnya Sekarang Ini info dari Bunda lesti Coba kita lihat persahabat di slit kedua Untuk rulusnya Persahabat ya, beli paket wajah Plus serum MS Glow apa saja Di seller resmi MS Glow Yang kedua follow instagram MS Glow Beauty Berikutnya tag 5 teman kamu Di postingan ini Selanjutnya Scan barcode pada produk paket wajah, klik link dan isi data diri kamu. Selanjutnya post hasil capture di IG Story dan tag Instagram MS Glow Beauty dengan hashtag MS Glow Ajakin Umroh. Berikutnya pemandang akan dihubungi oleh customer service official kami melalui DM Instagram dan WA yang ada tertera di postingan ini persa ya. Dan berikutnya juga MS Glow tidak bertanggung jawab atas penipuan yang mengatasnamakan MS Glow di luar nomor WA di atas. Pemenang akan dihubungi oleh customer service official MS Glow. Dan berikutnya, periode 22 Maret sampai 2 Mei 2022. Ini info untuk kita semua persahabat langsung dari Bunda Lesti. Yang beruntung pastinya bisa berangkat umroh nih persahabat ya mudah-mudahan rezeki kita semuanya doakan juga untuk bunda lesti mudah-mudahan selalu lancar dan sukses menjadi bagian dari MS Glow Beauty berikutnya persahabat kita lihat ada sebuah gang spesial juga vitamin bahagia yang kita dapatkan akhirnya muncul juga kan postingan foto baby Al dan Bibi Gozel akhirnya mereka bertemu juga persahabat ya masya allah Quality time Bunda Lesti bersama sahabat yang sangat disayangi Masya Allah mudah-mudahan silaturahmi ini tetap terjaga dengan baik Kita bahagia kita selalu dibuat bangga oleh ide kesayangan kita Berikutnya persahabat kita lihat juga Ada sebuah momen juga yang kita dapatkan BBL lagi digendong oleh Enin dan baby guzel juga digendong oleh ninnya Aduh, Masya Allah banget yang pertemuan yang sangat luar biasa Pokoknya hari ini, momen ini pun di repost kembali oleh akun sabadotein underscore leslar Ada kalimat caption yang dituliskan Masya Allah Bismillah, sehat-sehat dan panjang umur buat ninnya Abang El Dan ninnya guzel, amin Masya Allah banget ya, kita aminkan doa baiknya Semoga doa baik dari orang-orang baik yang selalu kulus mencintai Lesnar dan keluarga selalu bijabah Dan selanjutnya juga persahabat kita mendapatkan kejutan yang tentunya membuat kita semakin bahagia dan bangga Dari Papa Bila. Papa Bilar lagi podcast bareng nih orang hebat juga persahabat ya Ini ditunggu banget untuk warga Konoha Tetap semangat, support yang terbaik untuk idola kesayangan kita mudah-mudahan selalu lancar, selalu dipermudah apapun yang dilakukan. Dan kita lihat juga persahabat di unggahan IGS terbaru, Papa Bilar. Ada Rudy Salim juga yang sudah podcast duluan ya, Masya Allah. Semoga Lestor Metaverse terus berkembang, lancar, dan sukses. Kita nanti nantinya mendoakan yang terbaik untuk idola kita.